You know I I a... Rang Rover Velar 2022 yang baru saja diluncurkan mulai dijual langsung ke di Indonesia hanya 2 miliaran dan ludes terjual PT Wahana Auto Eka Marga (WAe) dealer pemilik merek Jaguar Land Rover yang memperkenalkan sport utility vehicle (SUV) Range Rover Velar tahun lalu 2017, menurut COO WAe Roland Stahler Indonesia mengatakan Indonesia adalah negara pertama yang meluncurkan Range Rover Velar di Asia Tenggara. Yeah. Karena daya tarik pasar Indonesia, kata Staehler, seluruh unit Range Rover Velar langsung diadopsi oleh konsumen. 4 unit versi pertama yang belum resmi diluncurkan sudah habis terjual, ujarnya di dealer Jaguar Land Rover Jakarta Selatan. Menurut Staehler, sebanyak 35 Range Rover Velar akan dikirim ke Indonesia tahun ini, dipasok langsung dari pabrik Land Rover di Solihull, Inggris dan sisanya 31 unit juga sudah dipesan konsumen, sold out, ia berkata. Staehler mengaku terkejut dengan reaksi konsumen Indonesia yang berlebihan dengan model keempat di jajaran Range Rover. Ia mengatakan ke depan perusahaannya akan memesan kembali Range Rover Velar dari perusahaan pemilik merek tersebut. Namun, Staehler masih belum mengetahui berapa banyak pasokan yang akan dikirim untuk penjualan tahun depan. Kami ingin memiliki sebanyak mungkin setidaknya 50 jika memungkinkan katanya manajer perencanaan dan penjualan produk WAE Wahana Auto Ekamarga Tomi Handoko mengatakan konsumen yang memesan Range Rover Velar akan menerima unit secara bertahap. Ia memperkirakan masa pengiriman kendaraan ini bisa berlangsung hingga akhir tahun. WAE Wahana Auto Ekamarga masih membuka pemesanan model Range Rover terbaru yang akan menggebrak pasar dengan harga 2,3 miliar rupiah di Indonesia. WAE memasarkan Range rover Velar dalam dua varian, yakni 2.0 r dinamik se-seharga 2,05 miliar rupiah dan 3.0 r dinamik se-seharga 2,35 miliar rupiah, off-road. SUV ukuran sedang ini menggunakan penggerak semua roda dengan Intelligent Driveline Dynamics, mesin bensin 2.0 liter. Silinder memiliki kapasitas maksimum 250 tenaga kuda dan torsi 365 Nm, mesin V63.0 liter plus supercharger menghasilkan 380 tenaga kuda dan torsi 450 Nm. Range Rover Velar menghadirkan dimensi baru kemewahan, modernitas, dan keanggunan Untuk keluarga Range Rover, Velar menghadirkan tingkat kemewahan, kesempurnaan, serta kemampuan off-road yang tak tertandingi di segmen SUV menengah Roland Stahler, COOE, mengatakan ini adalah Range Rover terbaru untuk audiens baru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 Roland menambahkan, Velar adalah model keempat dalam keluarga Range Rover, diposisikan antara Range Rover Evoque dan Range Rover Sport. Oleh karena itu, sangat cocok untuk konsumen yang mencari ukuran dan harga. Meskipun diposisikan antara Evoque dan Range Rover Sport, untuk Velar ini adalah Range Rover Avant Garde, Itu menyandang nama Velar yang berarti tersembunyi karena awalnya merupakan nama konsep sebelum Land Rover memperkenalkan Range Rover pada 1970-an, kata Tommy Handoko, manajer produk WAE, Wahana Auto Eka Marga